Halo bosku semuanya balik lagi bersama Bang Coka ya guys di channel Tangan Pendosa Seperti biasa seperti hari-hari kemarin kita gaskan-gaskan di Casino Pragmatic Play tepatnya di Sweet Bonanza Candyland ya guys Oke gaskan kita pasang-pasang dulu Bang Coka bawa modal Rp 600 ribu ya guys Langsung aja gaskan Ada kajan ngelek-ngelek dulu Cok Yuk bisa yo, mbak Bang Salmon yuk Bang Salmon ini Cok aku inget Namanya guys, adakah kita gaskan-gaskan teori 5 sama bonus ya guys? Adakah kasih JPJP -JP dulu? Malam ini kan? Sugar bomnya nyampe Kemauan bro? Waps! Ih lama yang gak mau dia sugar bomnya Ih, apa-apa ya. Santai-santai Santai. santai, santai. Enjoy. baru awal. awal bukan akhir, cewek catat-catat-catat. Yo, come on, come on Ih Cok, gaskan gaskan lagi Oh ya buat kalian yang baru bergabung di channel Bang Cokai Di tangan pendosa ini Bang Cokai mau kasih tahu ya guys Aku kasih paham sama kalian guys Aku lagi main di Maxwin138 ya cok Buat kalian yang mau babar-babar bareng Bang Cokai Langsung aja gaskan. Link daftar Maxwin138 ada di kolom komentar ya guys Jangan lupa bantu like-like-nya dulu kan Buat kalian yang sambil nonton Like-nya like di tombolnya injak injak dulu kan Yo, kita lanjut lagi kan, jod berang-berang botong. Ih, switch pinnya enggak mau, Cok. Alamak, Jang. <tik> Ih. Udah mulai turun saldoku, Cok. Oh, nggak apa-apa, apa Guys. Ada profit dari turnamen kan? Ih, mantul kali. Yo, kemana Bro. Kita pasang tiga puluh 30 tiga puluh yo. Oh ya buat kalian yang mau nonton-nonton nonton live Bang Choka ini ya, langsung aja masuk ke grup-grup Bang Choka ya. Grup komunitas tangan pendosa ada di kolom komentar, Guys, linknya Nanti kalau Bang Cokai live itu Bang Cokai info-info. Tentunya bersama Maxin 138. Gaskun. Adakah JP-JP malam ini? Ih, nggak ada penampakannya. Horror, Cok. Yuk kasih, dong. Nyampe switch spin, yuk. Come on, bro. Huh. Huh. Wups. Come on. Mantul. Apa aku bilang, Cok? Nyampe dia switch spin. Mau dia connect. Yo, kita gaskan masuk ke game Sweet Bonanza yang asli ya guys. Ih, mantul kali Bang Salmon. Tiga kali pasang baru dikasih, Cok. Tiga kali pasang baru dikasih nih, switch Spin. Wih, mantul kali polanya. Dua lollipop di bawah. Jeli agar-agar jeli berapa itu? Agar-agarnya ada enam, yo. come on, gaskan. Kasih pecahan, dulu, Kasih yang terbaik Bang Salmon, Yo, jangan kok kasih pecah? Ih, alamat Come on kemohon santuyok pelan-pelan yok pecahnya yok, jambu bol, ih nggak mau lanjut cuk pecahnya, alamat Cok. bencana nih bencana guys, nggak ada yang mau pecah, ih mantul berapa itu cuk pecah, ih yuk lanjut pisang, yuk gaskan perkalian turun yok, nggak mm. ada mau turun perkaliannya. Sulit kali Cok. Langka kali perkaliannya. Ih mantul kali 5 yuk. guys kan Tambah lagi perkaliannya. 100. Ih gak mau turun kali 100 guys. Turun kali 100. Ada isinya Cok. Cok oh, come on. Masih ada satu spin lagi guys. Santai santai. Profitin Cok. Ih mantul. Connect with apple Cok. Ih. Berapa itu. Ih. Berapa itu. Sabun oranye guys. Banyak kali sabun oranye connect. Ih. Sengkal ya pergeran kali 5 Yoke come on Kali 37 yoke Ih Mantul JP guys Apa aku bilang kan Ih menang turnamen pula 50 rebai lumayan cok Total 100 1 JT Berapa nih guys 1 JT 150 rebai ya guys Plus turnamen jadi 1 JT 200 rebai yuk gaskan gaskan lagi yuk, cari cari JP lagi nggak ada nggak ada segini menang Bang Joke cari menang adu lagi kalau mau WD, WD ya guys buat kalian yang mau sharing sharing tip tip memasang trik trik memasang langsung aja masuk ke grup komunitas tangan pendosa ya guys langsung aja gasken link grup komunitasnya ada di kolom komentar lanjut lagi kanjut berang berang botongkat berangkat beli ban pakai tongkat jangan sampai rungkat gasken nyampe lagi switch pinnya connect lagi yuk biar aku kasih WD jo. bubble surprise lama yang mau dia bubble surprise ya Anjir santai sambil ngopi-ngopi dulu guys ngopi-ngopi ya kalian jangan lupa ngopi-ngopi nonton channel Bang Cokai harus ngopi-ngopi guys ngopi-ngopi bareng Maxion 1.8 kan jangan ngelag-ngelag dulu ini jadinya alam aja oh come on kita gaskan lagi kanjut lagi lanjut sabar guys ngopi dulu kan ambil sebat-sebat santuy mantul kali cowok apalagi rokoknya GP ditemani Mbak mirna Myrna nggak ada Mbak mirnanya ya adakah buat kalian yang mau sharing-sharing langsung aja guys tulis di kolom komentar ya guys mana tahu aku cobain pola-pola dari kalian kan lima kok wops ih lamanya nggak mau lima aja cok come on bro give me give me bonus-bonus ih nggak ada nggak ada bonus-bonus yang lagi guys. baru ada penampa penampakan connect di switch pin, ya belum ada JPJP lagi, kasih dong, dan mau kalah, guys. Sabar aja, cari posisi enak dulu, cok. Ih, bakal kali aku sama Bung Salmon ini. Oh, come on, bro! Ada kalah manis, sampai <tuk> kau, bubble surprise Yo, come on! Ih lama jangan nggak mau dia beberapa flashnya berhenti Ih apa bapak kau nggak itu Bang Salmon Nggak mau dia connect dah oh, kan. mau kah Kasih bonus-bonus game lagi yo Ada manis Come on bro Tengok JP aku nih guys semalam malam aku live jp 10 JT. Ih. Mantul kali aku live dah. Rekor terbesar Bang kayak guys. Masang 250.000, guys. Eh? Kali 100 nongol, ih. Connect dulu kali 100-nya. sugar bomb kok. Wops. Ih, mantul. Apa aku bilang? Masih mau ngasih dia nih, guys. Yuk, kalian yang kasih dulu, ya, Kasih dah, Kali dua cuman i. Astaga, dragon. Mau dia perkaranya besar, kok. Apa-apa ya, guys? Gurih, gurih. Kali dua pun gak apa-apa. Konek dia nanti yang di drop switch pin, main, guys. Adakah? Konek lima pun gak apa-apa, guys. Aku disenang kali, konek lima nih kali sepuluh jadinya. Oh, gaskan-gaskan lagi, putar-putar, kok. Oh. Jangan koneksi satu sama dua. nggak mau dia switch pin nyampe guys ih Astaga naga cuok Bapak, guys yang penting udah profit kan yang penting udah profit ya yes. tenang-tenang aja guys. tinggal timing-timing adu nih yuk kita pasin dulu pasangannya guys Wow come on tambah lagi ya nggak cukup waktunya coba ah, yang yuk kasih dulu yo. terakhir meng bang salmon please kali aku nih. Ih, kasih JP switch spin enggak ada perkaliannya tadi. percobaan banyak perkalian yang kali lima Enggak mau dia turun kali 100 guys. Ada kah? Bubble surprise. Alamak, jam. Enggak mau dia nyampe kelima 5, bubble surprise pun lewat. Ih, kali udah ini sisi sedot guys. Aku mau WD dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel Tangan Pendosa sampai akhir guys. Buat kalian yang mau sharing-sharing